yaitu tentang organisasi regional di Asia Tenggara. 10 negara ASEAN yaitu Persatuan Negara-negara di Asia Tenggara. Ada 10 negara. Yang pertama adalah Indonesia, beribu kota di Jakarta. Bahwa karakteristik sosial budaya negara Indonesia Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beraneka ragam Mulai dari bahasa, adat istiadat, dan agama Selain itu Indonesia memiliki gugusan pulau yang sangat kaya Baik kekayaan di bawah laut, maupun kekayaan di daratan yang berupa hutan Indonesia juga memiliki seni budaya berupa bangunan yang menjadi keajaiban tujuh di dunia yaitu Candi Borobudur yaitu Jakarta. Jadi dengan jenis, jenis kesenian di Indonesia yang tiga dalam bentuk beberapa klarifikasi seperti seni musik, seni tari, seni budaya dan seni bela diri Indonesia sangatlah terkenal. yang kedua adalah karakteristik negara Thailand Thailand beribu kota di Bangkok Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa Thailand memiliki sistem pemerintahan kerajaan dan di Thailand memiliki kebiasaan yaitu minum teh yang menjadi adat istiadat turun temurun Thailand Thailand dijuluki negara gajah putih dan lumbung padi di ASEAN Bahasa Thailand yaitu bahasa Thai Yang artinya tanah kebebasan Pada tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam yang artinya gelap atau coklat dan akhirnya menjadi Thailand Kepala negara Thailand adalah seorang raja sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Penduduk Thailand sebagian besar menganut agama Buddha. Jadi agama Buddha yang dianut yang ketiga yaitu Laos. Karakteristik-karakteristik sosial budaya negara Laos. Laos adalah negara yang memiliki ibu kota Vientiane dengan memiliki ciri khas upacara pemberian setekah yang diberi nama Syaibat negara ini memiliki kepercayaan yaitu mayoritas beragama Buddha sebagian besar umat Buddha di Laos adalah aliran Theravada olahraga yang terkenal adalah Kathau olahraga atau itu sama hampir sama dengan olahraga sepak takraw, yaitu olahraga menang, menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung Orang Laos menyebutnya adalah Lukkau Neo yang artinya anak turun nasi ketan Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha itu karakteristik Sosial Budaya di negara Laos Yang keempat adalah Negara Kamboja Kamboja adalah negara yang memiliki ibu kota Yaitu negara penomben Kamboja memiliki bentuk negara monarki Atau kerajaan Tarian khas Kamboja yang terkenal adalah Tari Apsara Tarian ini, menurut cerita, ditunjukkan ditunjukkan untuk para dewa dari dewa bidadari. Jadi, itu tariannya namanya absara. Masa keemasan kamboja yaitu pada abad ke-9 dan ke-14 Masehi. Saat itu kerajaan Angkor merupakan kerajaan yang berhasil menguasai hampir seluruh kawasan daratan Asia Tenggara. Maka bangunan yang terkenal sampai saat ini adalah Candi Angkor Wat dan Bayon. Orang Kemer mengenakan shal kota-kota yang disebut Krama Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan makanan terkenal Kamboja adalah cha yang bertulisan yang berarti tumisan. Perlu diketahui bahwa Angkor Wat merupakan sebuah kuil atau candi yang terletak di kota Angkor yang dibangun oleh Raja Suryawarman yang kedua pada pertengahan abad ke-12 dan memakan waktu pembangunan sekitar 30 tahun. Karakteristik negara yang kelima adalah negara Singapura. Singapura adalah negara yang memiliki ibu kota Singapura negara yang memiliki ikon yang terkenal yaitu patung merlion merlion adalah patung ikan yang memiliki kepala singa makanan khas singapura adalah kepiting cabe singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa penduduknya berasal dari Tiongkok, Melayu, India, dan Eropa sedangkan Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan tiang Tiongkok, Melayu, Kaum Baba Singapura telurnya adalah sebuah kampung ikan kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa artinya Lautan Itulah karakteristik negara Singapura. Negara berikutnya yaitu negara Vietnam. Vietnam beribukota di Hanoi. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Au dai. Di samping baju ada topi yang namanya caping. Jadi di Vietnam terkenal dengan namanya caping. Di Vietnam juga ada istilah lagi yang namanya tingkle. Tingkle itu merupakan kursi yang kakinya sangat pendek. Dan di Vietnam ada istilah marga keluarga yang namanya Nguyen. Nguyen diambil dari dinasti Nguyen yang berkuasa pada tahun. 1803 sampai 1945. Jadi pada tahun 45 itulah berakhirnya dinasti Nguyen yang ada di Vietnam. Negara berikutnya adalah Myanmar. Myanmar ibukotanya adalah Naypyidaw. Myanmar merupakan negara yang memiliki julukan seribu pagoda bahasa yang terkenal di Myanmar adalah Burma. penduduknya keturunan suku Tibet, itu Myanmar mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha maka buksu tanpa kuda menjadi ikon dari negara Myanmar untuk pakaian adat atau pakaian tradisional Myanmar yang terkenal adalah longyi longyi itu mirip sarung yang di Indonesia namanya sarung yaitu kain yang membelit bagian tubuh mulai dari perut hingga betis kalau longyi Longyi di Myanmar dipakai untuk semua orang, baik dewasa, pria dewasa maupun anak-anak dan wanita. Itu di Myanmar. Karakteristik negara berikutnya adalah negara Filipina. Kebudayaan Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa yang terkenal di Filipina dialek utamanya adalah bahasa Tagalog. Namun selain Tagalog ada bahasa yang lain, diantaranya adalah Cebuano, Ilocano, Iligainon atau Ilongo, Bicol, Warai, Pampango dan Pangasinense. O dan Opo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata Kuya, Ate, Manong, ataupun Manang Tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan Tradisi yang terkenal atau yang terbiasa kita jumpai di Filipina adalah Jabat Tangan jadi berjabat tangan itu merupakan tradisi yang kita jumpai di sana Negara berikutnya adalah Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh ajaran Islam Mayoritas penduduknya adalah beragama Islam Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Batafar penemu negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam artinya tempat yang damai atau rumah keamanan di Brunei Darussalam kita jangan sampai menggunakan tangan atau telunjuk tangan kita untuk menunjuk pada waktu berbicara karena dengan berbicara sambil menunjukkan tangan Telu menunjuk jari Itu adalah merupakan Adat yang paling kasar Adat yang ada di Brunei Darussalam Yaitu Larangan untuk berjabat tangan Dengan lawan jenis Jadi Dengan lawan jenis bukan mukrim Kita tidak boleh berjabat tangan Dan kebiasaan yang lain adalah Selalu melepas sepatu Apabila memasuki rumah orang lain itulah karakteristik negara Brunei Darussalam yang terakhir yang ke-10 adalah karakteristik sosial budaya negara Malaysia Malaysia adalah negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia Malaysia memiliki bangunan khas yaitu patung Diwa Murunga yang tingginya 42,7 meter Malaysia memiliki kota yang terkenal yaitu namanya Georgetown, artinya kota yang terdepat yang terdaftar dalam UNESCO Kota Cestawan terdapat di Kota Penang Kota ini terkenal karena memiliki ragam jenis budaya Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tiongga. Tiga masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India Musik Tradisionalnya yaitu budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas dari masyarakat Malaysia adalah nasi lemak. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Mungkin kalau di Indonesia ada nasi lipat. Nah, itu. Ini adalah petak dan bendera di kota-kota anggota ASEAN. Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Sebelum kita akhiri, ini ada tugas akhir dalam pembelajaran nanti dikerjakan. Dan bisa dilaporkan pada bapak ibu gurunya Yang pertama Tuliskan batas-batas kawasan Asia Tenggara Tadi terdepan ada kebatas utara, selatan, barat, dan timur Yang kedua Sebutkan tokoh-tokoh pendiri ASEAN beserta negara asalnya Bahwa ASEAN didirikan oleh lima negara dengan deklarasi Bangkok dihiasi oleh tokoh-tokoh dari lima negara. Yang ketiga, sebutkan tiga karakteristik sosial budaya negara Vietnam. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah bersama kami Bambosiripno untuk belajar bersama berbagai ilmu. Sederhana semoga bermanfaat. Kami mohon sebelum meninggalkan channel Bambang Sirepno Sempatkanlah untuk memberikan subscribe, like, dan sharenya Terima kasih Marilah kita akhiri kegiatan belajar pada kali ini Dengan ucapan Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin. wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh